Polisian daerah Papua kini telah mengantongi dua identitas kepala kampung yang mendanai KKB untuk membeli amunisi Kabit Humas Polda Papua, Kombes Polisi AM Kamal mengatakan dua kepala kampung tersebut kini berada di Duga Papua Hal tersebut berdasarkan keterangan Oknum ASN berinisial AM yang tertangkap tangan membawa ratusan amunisi beberapa waktu lalu, kata Kombes Polisi AM Kamal pada Rabu 10 Agustus siang. Menurut Kombes Kamal, selain TL, masih ada dua kepala kampung yang ada di wilayah Duga. Kombes Kamal mengatakan AM membeli 615 butir amunisi menggunakan uang yang diberikan tiga kepala kampung. Jumlah uang yang diberikan sebesar 450 juta rupiah yang bersumber dari TL 150 juta rupiah dan sisanya dari dua oknum kepala kampung yang sudah dikantongi identitasnya ucap Kamal. Diketahui Kepala Kampung Wusi berinisial TL ditangkap aparat gabungan lantaran mendanai KKB untuk membeli amunisi. Menurut Kamal, TL menggunakan dana desa membeli amunisi, padahal seharusnya digunakan untuk pembangunan kampung. Penangkapan TL merupakan hasil integrasi Oknum ASN berinisial AM yang tertangkap beberapa waktu lalu lantaran membawa 615 amunisi. Inilah daftar donatur atau penyandang dana KKB Papua yang memberikan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk gerakan pembelot di Papua. Sosok penyandang dana KKB Papua ini beragam profesi, mulai dari kepala distrik atau camat hingga pendeta. Terbaru, Polda Papua menangkap TL, kepala kampung Wusi yang menjadi penyandang dana KKB Papua untuk membeli ratusan amunisi. Menurut Diriskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani, TL ditangkap di distrik kenyam Kabupaten Duga. Kami sudah menahan kepala kampung Wusi berinisial TL, karena dia diduga sebagai donatur, menjadi Diriskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani di Jayapura. Terungkapnya perang TL bermula dari penangkapan seorang oknum ASN Kabupaten Duga berinisial AN yang membawa 615 amunisi, dan sebuah senjata api rakitan di Yalimu. Nama-nama para donatur terungkap setelah AN yang ditahan di Polres Yalimu mengaku kepada polisi. Setelah memeriksa TL diketahui uang yang diberikan kepada AN berasal dari dana desa, dia memberi 150 juta rupiah secara sukarela. Itu dari dana desa, kata Faisal. Faisal mengatakan TL telah diterbangkan ke Polres Yalimu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. L juga telah ditetapkan sebagai tersangka mengenai donatur lain Faisal menyebut ada tiga oknum pejabat kampung yang memberikan uang kepada AN total uang yang diberikan kepada AN untuk membeli amunisi adalah 450 juta rupiah jadi masih ada dua oknum pejabat kampung yang kita cari mereka berbeda distrik dari terius labi ucapnya sebelumnya polisi juga telah merilis sejumlah nama penyandang dana KKB Papua berikut daftarnya satu Pendeta Panel Kogoya Sosok Panel Kogoya penyokong dana KKB Papua untuk beli senjata Pada 18 April 2021, polisi menangkap Panel Kogoya seorang pendeta di Nabire. Kasadgas Humas Nemangkawi saat itu, Kombes M. Iqbal Al-Qudusi mengatakan Penangkapan Panel Kogoya merupakan pengembangan dari keterangan DC dan FA Tersangka kepemilikan senjata api dari hasil keterangan panel Kogoya mengakui telah membeli senjata empat pucuk dan telah diberikan kepada KKB duga yang ada di Intan Jaya Hujaribal dalam keterangan tertulis yang diterima tribun papua.com Kedua, Kepala Distrik atau Camat EB Kepala Distrik Usama diduga sebagai otak sekaligus penyandang dana kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk melancarkan ancaman di Kabupaten Yahukimu, Papua Kepala Satuan Tugas Penegakan Hukum atau Satgas Gakum Nemangkawi saat itu kombes Polisi Faisal Ramadhani mengatakan E.B. adalah sosok yang mengundang KKB Pimpinan TNS Kuyanggi untuk melakukan rentetan aksi pembunuhan, pembakaran, serta penembakan terhadap warga sipil dan aparat keamanan. Fakta kepolisian terungkap setelah Satgas Nemangkawi menangkap 8 orang termasuk Kepala Distrik Usama berinisial E.B. di Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Setelah diperiksa, empat orang ditetapkan jadi tersangka terkait KKB di daerah ini. EB yang merupakan kepala distrik Usama berperan sebagai otak dan penyandang dana untuk aktivitas KKB ungkap Faisal. Kemudian EH adalah sopir yang kerap mengantar keperluan KKB. Sedangkan Y merupakan keponakan EB yang berperan untuk menyiapkan keperluan logistik KKB. Adapun YH adalah anggota KKB yang kerap ikut langsung dalam berbagai aksi termasuk pembunuhan empat pekerja bangunan di kampung bingki distrik Seradala pada 29 Juni 2021 dan pembunuhan dua pekerja PT Indo Papua di jembatan Kalibrasa pada 23 Agustus 2021 meski para tokoh KKB sudah dikenali yaitu Tendius Kuyangi, Senat Sol dan temianus Magayang tetapi aparat kesulitan melacak keberadaan KKB Ketiga anggota Dewan tapi dibantah. Sempat dikabarkan ada anggota Dewan bernama SAW dituding menjadi penyandang dana KKB Papua. Nama SAW disebut oleh Nelson Muri, pemasok senjata untuk KKB saat ditangkap Satgas Nemangkawi beberapa waktu lalu. Dalam penangkapan itu, polisi menyita uang tunai Rp370 juta. Rupiah yang akan digunakan untuk membeli senjata api dari seseorang Kepada polisi, Nesen Murib mengaku mendapat dana untuk membeli senjata dari SAW Kabar ini langsung dibantah SAW Ia juga menyebutkan tidak mengenali sosok Nesen Murib yang tertangkap oleh Satgas Demangkawi. Bahkan tidak ada aliran uang bagi Nesen Murib jangankan ketemu kenal saja saya tidak ucapnya seperti diketahui Ratius Murib alias Nesel Murib ditangkap Satgas Nemangkawi di Kabupaten Puncak Jaya Ratius Murib ditangkap ketika sedang transit di Bandara Mulia Kabupaten Puncak Jaya oleh anggota KP3 Bandara Mulia, Polres Puncak Jaya. Ratius Murib ditangkap ketika ingin menuju ke Kabupaten Timika, sembari membawa uang sebanyak 370 juta rupiah.